Daun meniran, tahukah anda daun meniran? Jika anda belum tahu, di video ini akan kami ulas manfaat luar biasa dari herbal ajaib tumbuhan meniran ini. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel kami ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tumbuhan meniran memiliki nama latin Pilantus niruri yang memiliki bentuk daun kecil-kecil serta memiliki buah generatif di bawah permukaan daunnya. Sekilas daun meniran mirip dengan daun tumbuhan Putri Malu namun tumbuhan ini jenis tumbuhan tegak yang tidak merambat serta bisa tumbuh tidak lebih dari satu meter. Pada umumnya daun meniran memiliki warna hijau namun ada pula jenis daun meniran yang memiliki warna agak kemerahan Tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan liar yang sering ditemukan tumbuh subur di peladangan, kebun, sawah, lapangan terbuka, lahan, -lahan kosong yang terbuka Di pinggiran jalan dan bahkan sering tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah kita Meniran adalah salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, bagi kebanyakan orang, tumbuhan ini dianggap sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu tanaman budidaya. Namun, tahukah Anda, ternyata daun meniran memiliki banyak kandungan senyawa alami aktif yang sangat bermanfaat atau berkhasiat bagi kesehatan. Dikutip dari laman Frontiers, daun meniran diketahui mengandung beberapa senyawa seperti lignan, tanin, flavonoid, fenolik, terpenoid, dan metabolit sekunder lainnya. Oleh karena itu, daun meniran sudah lama dikenal orang sebagai salah satu tumbuhan herbal yang sangat ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun meniran bagi kesehatan dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama mengatasi diabetes Sebuah studi menunjukkan bahwa daun meniran memiliki potensi untuk membantu pengobatan diabetes Para peneliti menyimpulkan bahwa ekstrak di dalam daun meniran ini dapat membantu menurunkan gula darah dan mencegah lonjakan gula darah Manfaat yang kedua membantu mengatasi batu ginjal Daun meniran mendapat julukan sebagai herbal pemecah batu Julukan ini lahir karena potensinya sebagai obat batu ginjal Khasiat ini lantaran ramuan daun meniran bersifat basah Sehingga dapat membantu mencegah batu ginjal yang bersifat asam Batu ginjal merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya penggumpalan materi keras menyerupai batu di dalam ginjal Perlu diketahui bahwa penggumpalan yang menjadi batu ginjal berasal dari mineral dan garam Selain itu, kondisi ini ditandai dengan beberapa gejala seperti sering buang air kecil, munculnya rasa sakit saat buang air kecil, hingga urin yang keluar hanya sedikit Manfaat yang ketiga, mengatasi tukak lambung. Manfaat daun meniran selanjutnya adalah dapat mengatasi tukak lambung sebab ekstrak daun meniran dipercaya dapat membunuh bakteri penyebab sakit tukak lambung atau Helicobacter pylori pada sebuah penelitian tabung reaksi. Kendati demikian, penelitian lebih mendalam terutama pada manusia masih perlu dilakukan guna menguji efektivitasnya. Manfaat yang keempat meningkatkan fungsi hati Sifat antioksidan pada daun meniran turut meningkatkan fungsi hati atau liver Konsumsi air rebusan atau suplemen tanaman ini juga membantu melindungi hati dari kerusakan sel akibat radikal bebas Sebab sel yang terkena kerusakan karena radikal bebas atau stres oksidatif berisiko mengembangkan penyakit kronis termasuk kanker Manfaat yang kelima, memperkuat sistem imun tubuh Daun meniran diketahui dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun Kandungan flavonoid dan zat imunomodulator dalam meniran yang mampu merangsang sistem imun tubuh manusia agar bekerja lebih baik Manfaat yang keenam, mengatasi penyakit asam urat Penyakit asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi akibat asam urat menumpuk dalam darah. Konsumsi daun meniran membantu menyeimbangkan kadar asam urat dan mencegah penyakit asam urat. Bahkan, sebuah studi yang dipublikasikan pada US National Library of Medicine pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat penurunan kadar asam urat pada hewan yang diberi ekstrak daun meniran ini. Namun, masih dibutuhkan studi lebih lanjut untuk efek penurunan kadar asam urat pada manusia. Manfaat yang ketujuh mengatasi hipertensi Daun meniran juga mampu menurunkan masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kandungan kalium yang tinggi dalam daun ini dapat membantu mengendalikan tekanan darah sekaligus mencegah hipertensi. Sehingga daun meniran juga dapat membantu menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Manfaat yang kedelapan mengatasi peradangan. Zat yang terkandung dalam daun meniran juga memiliki efek antiinflamasi, sehingga daun meniran terbukti efektif mengatasi masalah peradangan, memperkuat tulang, dan rematik. Apabila tidak diatasi, radang dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis, seperti masalah kulit sampai penyakit dalam. Cara mengolah daun meniran. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu merebus daun meniran segar sebanyak 30 gram yang sudah dicuci bersih. Rebus menggunakan 4 gelas air bersih sampai mendidih. Setelah air rebusan tersisa setengahnya, lalu angkat dan biarkan mendingin. Setelah dingin, saringlah air rebusan tadi. Minum sebanyak 2 kali sehari secara rutin, pagi dan sore hari, masing-masing satu -masing gelas.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 salam sehat salam top herbal nusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh